Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kali ini saya akan membuat komposisi Dot kambing cembi Dengan komposisi Susu dan Propat Propat ini susu bubuk jadi dicampur buat terjempe biar pengeluaran tidak terlalu banyak nanti eh, profit ini saya larutkan dengan air panas terus saya campur juga dengan susu asli Kira-kira uh, 300 ml lah untuk 10 kambing tempe. nya sendiri udah umur dua bulan lebih ya. Untuk cempe yang baru umur satu minggu sampai sampai di bawah satu bulan, saya sarankan tidak pakai susu bubuk, susu campuran Provat. Karena kan nanti kan kondisi tubuhnya kurang stabil. Biasanya itu kalau pakai profat, seringnya itu mencret risiko mencret itu besar kalau di bawah satu bulan kadang di atas satu dua bulan pun juga ada yang mencret itu tergantung musim sih biasanya yang penting kesehatan kambing itu lebih utama biar tidak terjadi mencet campakan. Ini susu murni Kira-kira membutuhkan susu profat ini untuk uh, satu kambing Itu kurang lebih uh, 60-70 mili Soalnya kan tidak jangan terlalu banyak-banyak Kita banyak dulu susunya aja Susu yang asli Biar pertumbuhan kambing itu cepat dan sehat lah itu 2 bulan aja udah besar